Kapan kau Ku harus menanti Kau yang telah lama Meninggalkan aku Semoga saja Kau cepat kembali Ku akan bertahan Demi Yang di kita tapi jangan kau siksa aku dengan rindumu. Diri ini tak tahan menunggu. Oh, percayalah, sayang, kan ku jaga cintamu karena hatiku hanya. Kesetiaanku, jiwaku terpana hanya kepadamu. Ku harap dirimu pun seirama, seia sekata. Setia menunggumu kembali, tak akan pernah ku lupa dengan janji janji kita. Tapi jangan kau siksa aku dengan rindumu diri ini tak tahan menunggu. Percayalah Tapi jangan kau siksa Aku dengan diri Dirinya tak tahan menunggu Percayalah sayang Kan ku jaga cintamu Karena hatiku hanya